Perluasan perkebunan kelapa sawit juga menjadi pendorong utama dibalik hilangnya hampir 20 persen habitat mereka. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Kemunculan Harimau Sumatera di desa Pintu Pohandolo kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba bikin takut masyarakat. Apalagi saat Harimau Sumatera ini mengamuk, sudah ada empat ekor kerbau yang mati diterkam. Empat ekor kerbau mati dalam kurun waktu satu bulan belakangan ini. Menurut warga setempat, mulainya mereka menemukan jejak Harimau Sumatera di areal PLTA Sigura Gura. Lama-kelamaan jejak Harimau Sumatera terlihat mendekati permukiman. Bahkan jejak harimau Sumatera tersebut turut ditemukan di areal yang berbatasan dengan perladangan masyarakat. Para warga mengatakan besar harapannya jika pihak terkait turun tangan mengatasi persoalan ini. Jika dibiarkan tidak tertutup kemungkinan akan timbul konflik antara manusia dengan harimau Sumatera. Di desa ini mayoritas warga bertani dan berladang. Kebetulan jejaknya itu berdekatan dengan tempat yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas. Meski sejak berdirinya kampung tersebut belum pernah ada kejadian warga diterkam harimau Sumatera, tapi warga sempat berharap agar peristiwa tersebut tidak terjadi. Terlebih saat malam tiba, mereka khawatir harimau Sumatera bisa masuk kampung. Adapun seekor harimau Sumatera menampakkan diri di situak ujung gading kecamatan lembah Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, harimau ini tertangkap kamera oleh pekerja yang tengah mengoperasikan ekskavator untuk peremajaan jalan. Rekam video yang merupakan pekerja ekskavator mengabadikan dua video. Kepala BKSDA Sumatera Barat membenarkan penampakan harimau tersebut, namun dirinya belum memastikan di mana lokasi tepatnya penampakan harimau tersebut. Ia juga mengatakan, saat ini tim tengah mencari di mana tepatnya lokasi penampakan harimau tersebut. Ada informasi yang mengatakan harimau tersebut berada di Situak Ujung Gading, dan ada yang menyebutkan harimau ini muncul di Sungai Aur. Dalam kasus kemunculan harimau ini, ia meminta kepada seluruh pihak untuk menghentikan terlebih dahulu segala aktivitas di sekitar harimau menampakkan diri ini. Kemudian melakukan upaya pengusiran dengan cara membunyikan suara ledakan. Dalam video tersebut tampak harimau tengah santai berjalan di samping ekskavator. Momen tersebut direkam jelas oleh pekerja di dalam ekskavator.